Okay. kita dia panggil tanah sebab kita kuasa tanah dan air betul okey okey masyaallah land. land ada land semua land dia tak ada laut ah betul Ini tu di sempan sempan bukan tanggolor pun kalau tengok nampak tak macam sempan oh iya <laughs> gitu betul okey tanda orang melayu kuasai laut ada di keris Bener banget sih guys baru sadar asli baru sadar aku belakang jauh belakang jauh Jangan ah betul pakai Orang Melayu, tak lah, Bugis ke, Palembang, Minang, Bendeling, semua depan. Kalau jauh, saja belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin oke, okay, gimana teman-teman sekalian ya, semoga bahagia semoga kuat puasanya ya kan, ada yang lemes gak? ada yang lemes gak? semoga gak lemes ya, <laughs> apakah ada yang lupa sahur juga ya, semoga teman-teman semua ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Taala untuk menjalankan ibadah puasa dan semoga Ramadan kali ini di tahun ini menjadi Ramadan yang penuh dengan pahala penuh dengan kesabaran penuh dengan pelatihan, dimana kita lebih sabar lagi Dalam menghadapi kehidupan ini Intinya adalah dalam hidup ini Kita harus senantiasa Bersabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab nikmat yang Allah berikan sangatlah besar kepada kita akbar Dan buat teman-teman semua mungkin ada yang sakit ya Semoga diberikan kesembuhan Mungkin ada keluarganya yang sakit Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena sakit itu guys ya Kalau kita lihat itu memang gak enak ya Tapi ingat orang yang sakit itu Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu bersabar lah ya Oke kali ini kita akan beriaksan sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian Berkenaan dengan keris guys Sangkut paut keris dan juga Melayu Sangkut paut orang kita Orang Nusantara ini dengan keris itu apa gitu Kenapa hanya ada di Nusantara Keris itu Di tempat lain kenapa nggak ada gitu guys ya Bener gak sih guys Bener gak Kayak di Amerika ada keris, nggak ada kan guys Adanya pistol dan lain sebagainya Nah, karena kita juga ingin tahu Saya juga ingin tahu dan penasaran sekali guys Bagaimana orang Melayu itu Ikatannya dengan keris itu bagaimana Dan artinya itu apa Jom kita tengok videonya ini guys, let's go Ini tajung Tajung ini adalah keris orang Patani Oh, orang Patani Disebut tajung sebab burung ini lah Burung tajung Dan sampai pun sampai tajung Sampi, oh. sampi adalah sampan Oh baru tahu guys, ini tuh bentuk sampan ya. Oh my god, masya Allah baru tahu asli baru tahu guys ya. Dan ini adalah burung. Buat lah buat untuk sesatu suku, suku suku buat dia macam ini. Ah. Suku orang Riau macam ini buat dia. Oke okay, bener banget sih guys. Bentuk ternyata itu bentuknya bentuknya itu sama kayak sampan ataupun kapal ya kalau uh, orang apa ini Palembang yang contoh ini Palembang oke hmm. ah, oke okay, oke okay, okay. beda-beda ya bener sih guys tanda Melayu bangsa laut tanda orang Melayu kuasai laut ada di keris betul Kita tak naik sebab kita kuasa tanah dan air. Betul. Okey, okey. Masya Allah. Land. land. Ada land. Semua land. Dia tak ada laut. Betul? Betul. Oh, no, no. oh, ini sampan. Sampan? Tengkolok. Oh. Bukan. Tengkolok pun kalau tengok. Nampak tak macam sampan. Ah. Oh iya nah, gitu betul. Okey. Tanda orang Melayu kuasai laut ada di keris. Benar banget sih guys. Baru sadar. asli, Baru sadar aku ya Allah bener banget ya Allah ternyata gitu Allahu akbar Coba kita lihat komentarnya di sini guys konten macam nih patut disebar luas bagi anak muda tahu tentang sejarah tanah Melayu bener banget guys Terima kasih dikongsi banyak ilmu susah nak jumpa anak muda yang ceritakan sejarah bangsa bener banget guys Memang bahasa Melayu dan tulisan Jawi adalah bahasa antar bangsa dan pelabuhan Melaka yang tercanggih di dunia sebelum 1500 tahun. Oke, kenali sejarah untuk kuatkan jati diri orientalis telah memusnahkan sejarah Melayu yang dimulakan oleh Portugis. Wow, budaya yang tidak bercanggah dengan agama seharusnya dimuliakan. Fakta yang baru aku tahu inilah tanah airku. akbar memang kayak gitu ya guys ya. Banyak sekali istilahnya hal-hal yang tidak kita ketahui rahasia-rahasia yang disematkan oleh orang-orang dahulu Nenek-nenek moyang kita ya Yang mereka sematkan untuk menampakkan jati diri Makanya Melayu tak akan hilang dari dunia ini Sebab apa? Ya itu guys, Melayu itu kayak gitu Banyak sekali istilahnya pesan ataupun bisa dikatakan surat yang tersirat seperti itu Wow, keren banget asli. Nah, di sini guys ada lagi nih yang selanjutnya ya. Orang Melayu jangan pakai keris di belakang. Oke, katakan saya pakai pending di ke sini. Keris nih, saya akan pakai di sebelah sini. Pakai sebelah sini ya. Sia-sia. kan? Tapi ada setengah silat tuh dia main sebelah sini. Itu enggak pemain silat dah. Tapi biasanya kat sini ya belakang belakang jauh ah belakang betul eh, orang Melayu tak kisahlah Bugis ke Paling Minang Bendilik semua bela dapat kalau jauh saja belakang tu yang begini kalau keris jauh jangan pakai yang baju Melayu Keris jauh pakai pakai yang jauh cari jauh tap belakang betul nah ini untuk Jawa seperti ini, guys, memang bajunya baju khusus seperti itu, ya kan? Untuk keraton-keraton ataupun kerajaan, memang seperti ini pemakaiannya. Berbeda halnya kalau kita lihat Melayu. Melayu itu memang ditaruhnya di depan, ya. Melayu itu meliputi kata -kata Indonesia kata -kata. juga, ya, guys. Ya, nah, di sini ada juga video selanjutnya. Kita penasaran okay, kalau nih, atau uh, social status lah. maknanya kan, oke. Okay. Biasanya pertama dari segi lo, lo pertama. Uh, lok satu lah Lok satu untuk orang biasa Lok tiga untuk orang-orang yang berkaitan dengan istana lah Pekerja istana lah Lok lima untuk ulama Lok tujuh untuk panglima perang uh. Lok sembilan untuk, untuk sultan atau raja Lebih daripada lok sembilan ni uh, Raja, sultan ataupun pembesar ataupun orang kaya lah Itu dari segi lok Lok tu apa? Lok tu yang Yang melengkung ni ha. Ya Ini nama The Ya. Yeah. Ini nama The log. Nah, dari ininya, satu, ya kan Tuk, dua, tiga, empat, lima macam tu Cara kira dia? Ah Cara kiranya guys, saya enggak tahu guys Cuma asal-asalan aja tadi ngitungnya Satu, dua, tiga Berarti benar apa yang saya hitung tadi guys Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ah. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Oh sembilan Sembilan tuh biasa pemagangnya adalah Macam keraton istana Macam tuh ya guys ya Allahu Akbar Memang banyak sekali istilahnya Adik ke abang nih Adik lah mungkin Mungkin lebih muda daripada saya Memang banyak sekali ilmu dia Berkenaan dengan keris Memang kalau anak muda belajar tentang sejarah ini Maka banyak istilahnya Hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak Tapi diketahui sebenarnya gitu guys ya Dengan share-share seperti inilah Ya kan Banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan Yang kita ketahui seperti itu Nah di sini coba baca komentar lagi guys ya Terbaik teruskan memberi ilmu berkenaan dengan senjata orang-orang Melayu Kebanyakan anak muda sekarang Ini langsung tidak mengenahinya Betul sih Orang simpan keris asli ini Orangnya raja Jin dan teliti. Keris asli. Jangan dihidu-hidu. Apa tu eh? Jangan tes ketajaman sambil sentuh matanya. Kalau nak buat semua itu. Tunggu keris asli tu dibuang. Bisanya dahulu. Ah, betul guys. Ah, dengan cucian bahan khusus. Bukan cuci saja Dengan sabun segala macam pencuci handalan. Memang betul. Saya tu dulu. kan Ada kakak saya lah. ...daripada ayah saya, itu memang mencuci keris dan lain sebagainya. Ada memang beberapa keris itu yang mempunyai macam aroma tersendiri, ya kan... Terus ada juga istilahnya keris itu yang ada macam, meskipun sudah dicuci, dia akan mengeluarkan macam debu-debu macam tuh guys. Macam ada sedikit apa, ya? Eh? Tak tahulah saya cakap. Mungkin itu racun ataupun apa. Tapi memang saya tidak boleh. Masa itu masa kecil lagi, masih usia berapa, ya? Eh? Sekitar bawah 20 lah. Nah, 12 ke 15 ke macam tu Saya pernah buka macam tu dan memang ada cara tersendiri, tapi saya takut jadinya kan, memang tidak boleh anak-anak ataupun yang belum tahu macam mana cara membuka dan lain sebagainya, memang tidak boleh sembarangan macam itu guys, dan keris itu memang bagus, bagus-bagus ada yang istilahnya gagangnya itu emas, ada yang istilahnya itu ada tengahnya itu, ada lurik emasnya dan lain sebagainya, itu kayak saya itu jadi tertarik dengan keris itu gitu guys, dan sampai sekarang pun masih banyak keris yang ada di rumah saya di kampung saya, itu peninggalan daripada bapak saya ada yang besar ada yang kecil dan itu Masya Allah sangat-sangat indah sekali seni karya ataupun pembuatan daripada pande-pande keris masa itu mungkin ya guys tapi saya nggak tahu ada yang tanpa apa namanya itu yang nggak perahu itu tanpa itu ada juga tapi yang ada itunya juga ada seperti itu mungkin itu menandakan bahwasannya keris ini berasal dari mana gitu kalau dari segi itunya ya uh, apa namanya ya bisa dikatakan sama uh, Sampin, sampinnya, sampir, sampin ke samp, sampan lah mungkin seperti itu yang dikatakan oleh adiknya tadi itu. Jadi mungkin asal muasalnya di situ ada yang lurus seperti itu, ada yang ada sampirnya seperti itu. Dan itu saya baru tahu juga kalau itu menandakan tempat gitu kan kayak Patani tadi, terus kayak Palembang, Mandailing dan lain sebagainya. Intinya kalau Melayu pasti mempunyai demikian. Wow keren banget Nah oke okay, selanjutnya di sini guys Kenapa keris bengkok Hah, Kenapa coba Coba guys ada yang boleh jelaskan gak Kenapa gak lurus kenapa bengkok gitu Oke okay, jom kita tengok guys ya Iya? Keris memang akan melengkung. Walaupun dia lurus macam Dia tak ada bengkok-bengkok Dia mesti lurus nah, Dia mesti bengkok dia tak akan lurus Sebab fasafa -fas keris itu adalah Seolah-olah hamba yang merendah diri. Kerana Allah saja yang boleh sombong. Sebab tu kalau dalam huruf bahasa Arab, Alif tu satu-satunya huruf yang tegak. Lain semua dia sebab apa, condong, serong. Okey, banyak uh, ilmu gini, adiknya asli guys ya. Kenapa keris itu melengkung? Meskipun lurus tapi melengkung. Itu tanda merendah diri guys ya. Allah rendah hati Allahu akbar. Karena yang berhak sombong hanya Allah subhanahu wa ta'ala Betul banget sih Itu berkaitan dengan Sufi Oke okay guys Dan itulah tadi yang disampaikan oleh adik Masya Allah adik siapa nih guys ya Allahu akbar. Aku tak faham lah. Tapi ini adminnya adalah Demi Melayu. Oke okay, demi Melayu mungkin seperti itu ya guys ya Oke, okay, coba kita melihat komentar yang di video tadi. Itu memang ciri kris Melayu. Tapi kalau kris Jawa itu lurus hanya saja agak miring. Nah, di Jawa itu disebut condong leleh. Kazana kebudayaan kris memang istimewa. Kamu hebat anak muda. Oke, okay. deep. Oke. Okay. Betul hanya Allah saja yang boleh sombong pasal dia pencipta. Walaupun Allah tak sombong. Allahu Akbar. Bagus budak nih. kecil-kecil dah bicara Sufi. Ya, Allahu Akbar. Dia memang belajar betul-betul lah. Dia arab bengkang bengkok akan masuk angin dalam badan musuh A vital weapon wow boleh buat phd abang handsome ni ha betul lah okay. yang dipegang tu keris pahang kan kalau tak silap Kerisi bengkok dipanggil tumbuk lada Oke beza-beza Ada nama-nama tersendiri lah Setiap daerah ya kan Orang Jawa memang best Hasil karyanya dipakai orang Melayu Bugis, Lampung, dan suku-suku lain di Nusantara Ya sih guys Banyak pandai-pandai itu Ya mungkin seperti itu ya guys ya Orang Jawa itu menghasilkan banyak karya Seperti halnya ukiran dan lain sebagainya Itu kalau di Pekalongan itu Masya Allah Allahu Akbar Memang the best lah untuk Prakaryanya seperti itu guys Dan memang diakui juga gitu kan Di seluruh penjuru gitu Bahwasannya banyak buatan-buatan Daripada orang Jawa dan juga orang Melayu Itu yang memang Mereka pakai dan Masya Allah gitu Memang mempunyai ciri khas masing-masing Seperti itu guys Oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys Intinya adalah kita harus berpegang Teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga bagi Nabi Muhammad s.a.w Tapi jangan juga lupakan sejarah Bangsa kita jangan sampai membuang tradisional, tradisional, ataupun senjata-senjata, ataupun hal-hal yang baik daripada negara kita ataupun bangsa kita ini, guys. Ya, selagi itu tidak bertentangan dengan agama, maka kita tetap, istilahnya, mengadopsinya seperti itu. Jangan sampai membuang, bahkan kalau bisa, istilahnya, kita mempelajari itu semua agar supaya kita mendapatkan kekuatan kembali, kekuatan semangat di dalam jiwa dan raga kita untuk senantiasa cinta kepada tanah air kita guys ya, terutama bangsa kita Indonesia, Malaysia dan tanah Melayu lainnya oke okay, itu saja video kali ini guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, segala yang benar dari Allah Taala dan ketika ada kesalahan itu murni karena kebodohan saya sendiri, jadi saya harap teman-teman memaafkan saya, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh